Saudara kita sedang melihat arena lempar jumroh. Di sana ada lempar jumroh uh, pula. Kemudian, yang sebelah sini itu lempar jumroh kustom, dan di sana adalah lempar jumroh. ini persiapan-persiapan yang dan kita tinjau untuk beberapa hari ke depan dan pada hari ini wilayah ini akan penuh dengan jamaah demikian. Suster, madi, dami, madi.